Siap, Mbak Susann? Siap! Tepuk tangan setelah oh. kita berputus. Oke. Okay. Mari kita bermain dengan Mbak Susang di babak yang game. Dan seperti biasa kita akan lihat dulu hadiah-hadiah yang ada di babak yang satu ini. Mari kita buka tirai satu, tiga, dua, satu. Dua babakan di tirai satu. Ada berbagai macam hadiah oh. menarik yang bisa Mbak Susann. Dalam semoga beruntung, Mbak Itu juga pilihan hadiahnya. Sekarang kita buka tirai yang lain. Tidak tiga kita buka. Tiga, dua, satu. Di tira, ya? Tiga juga banyak sepeda motor yang susah Dan kita mulai tirai 2 tirai tersisa untuk melihat utamanya. 3 2 1. Ini dia. hari kita, hari ini. Satu. Satu. Ya. Lah, ya. juta. Ya. Semoga berhasil Oke. Okay teman-teman bisa mau pulang mobil di dalam kerekuan, mari kita bermain di babak NG yeah. mungkin ini akan sedikit bikin bingung dan bikin pusing karena angkanya banyak sekali ya, di piramida ini ada 30 angka isinya adalah hadiah-hadiah yang tadi kita lihat dan juga songnya yang menyebar di beberapa angka Permainan ini terbagi menjadi lima level. Susunan yang paling bawah ini adalah level satu. Sementara level terakhirnya adalah susunan yang paling atas. Tempat mobil itu bersembunyi. Oke. Okay. Cara mainnya setiap level, Mbah Susan pilih satu angka. Kalau dapat hadiah, baru boleh naik ke level berikutnya. Yeah. Tapi kalau dapat mencong, permainan selesai. Oke, okay. guys. Yeah. Angka 1 sampai 4 Ada di level 1 Pilih satu yang kira-kira Isinya 3. hadiah 3. 3. 3. 3 Yakin? Milih Oke. Okay. Nomor 3 yang dipilih Mas Ustaz Mari kita buka isinya adalah 3 2 1 Hadiah Baik. 3 jutanya harus diamusin enggak apa-apa. Deal. Oke. Dan 25 sampai 9 silakan pilih lagi satu Mbak Susan. Oke, okay. yeah. oke, okay. kita pula. 3 2 satu, hadiah. Nomor tapi TV senilai dua harganya. Buat lanjut lagi atau bawa TV nya pulang J ah, bingung, aduh bingung, bingung, jahe. <laughs> kenapa? tadi nggak main kecewa, sekarang ngeliran main pengennya bentar. kira-kira dulu, dari 16 sampai 22 kalau lanjut kan ketemunya nggak nggak itu iya ada pilih apa enggak? kalau nggak ada, mendingan enggak usah diskusiin cari mobil Mobilnya antara 23 sampai 30 Kira-kira tepak aja 27 27 Salah Salah 3. Salah 3. 3. 24 Bener Bu Sari 24 24 adalah nomor yang benar Kira -kira. 3 2